Ia mati karena tidak menerima didikan Dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat Matius 5 ayat 27-28 Kamu telah mendengar firman Jangan berzinah Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya 1 Korintus 6 ayat 9-11 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Janganlah sesat Orang cabul, penyembah berhala Orang berzina, banci Orang pemburit, pencuri Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ibrani 13.4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah.